sama kita podcast terjalanan yang penting podcast iyalah iyalah sekali luar biasa kita berjumpa lagi iya setelah beberapa hari ramadan kita fokus ke ibadah puasa puasa mm -hmm. tapi nggak tahan juga kita harus berbicara tentang apa yang terjadi di kota tebing tinggi tapi kita nggak pergi ya enggak gak. Insya Allah, Allah. Allah. oke, okay, baiklah. Kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Bung Irfan. Ya, benar, Bung Arif, uh, salah satu artis kota tebing tinggi pelopor wanita di eranya di bidang seni musik, seni peran, dan seni budaya. Budaya lainnya, oh luar biasa. Iya, kenapa gitu, Bung Arif? Karena dia cinta akan budaya tertinggi, khususnya di bidang... Oh, seni peran. Seni peran. Iya. Yeah. Saya, kalau saya sih, dia di dunia tarik suara. dia yeah, dia menguasai encor channel lah kalau kita bingkai. Pak, bingkai. Bu, lagi nyemprot disinfektan Banyak virus. Iya. Yeah. Bentang-bentang lagi ada kepala dinas yang kena Corona. Langsung ibu semprot ini kita nggak mau bicarain tentang siapa yang kena Corona Mau itu kepala dinas, mau itu wakil dinas, mau itu buntut dinas Kita lagi berbicara tentang Seni. orang di depan kita Oke, okay, langsung kita bertemu dan bintang tamu kita yang luar biasa yaitu Iya Pok Yuninaura. Halo, Halo. Halo. Sabar, po. Alhamdulillah masih segar bugar di walaupun puasa ya. Iya Alhamdulillah. Baju raya udah dibeli kok. Alhamdulillah. Menunggu sih. Menunggu THR ya, saya, saya. tapi ada yang lain dari kita ya. Kita udah punya. Uh, ya. Ya? Oke, terima kasih manajer kami. Terima, terima kasih. Terima. Luar biasa sponsor oh, ya. Kami sponsor. juga mau menerima sponsor. Iya. Tapi di bulan Ramadan kami tidak terima endorse makanan kecuali tidak, tidak. malam hari ya. Malam hari bisa. Iya, iya. Kalau untuk buka? Kalau untuk buka boleh, boleh. Takjil hmm. kalian kirim kemari. Tapi bintang tamunya nggak dikasih baju ini ya? Sekadang? Oh belum belum, belum, belum. Biasanya bintang tamu yang ngasih ke kita. <laughs> yeah kita kan sudah syukur ini dikasih gak berbayar, Biasanya ya kan, podcast enggak. narasumbernya yang bayar ya makanya ini gak <laughs> terafiliasi oleh partai politik warnanya Loh, ya lho, warnanya. Lho, misalnya, lho sedikit terafiliasi nih oh enggak ini bukan pecinta bola oh iya iya warna kuning ada bola bola apa warna kuning? iyalah oke Poy Uni Alhamdulillah terima kasih telah datang di podcast berjalanan iya terima kasih dan luar biasa ini dengan sibukkannya yang luar biasa sebagai ibu rumah tangga, kita biasa, selain ibu rumah tangga biasa di luar aktif di organisasi aktif di organisasi ya. termasuk pelopor wanita yang aktif di sosial bidang sosial pun aktif, ya, aktivis orang sok seksial, ya. Oke, Yuni Naura selama ini kan kalau saya kembali mengenal Pak Yuni ini sebagai ya seorang aktor dan bintang juga hobi dan mungkin dia pernah menjadi apa namanya penyanyi lah ya di yeah, yeah. kota tertinggi ini yang memang suaranya sangat luar biasa berlegar. Ya yeah, orang nah. cepeng pak sekitar 99,99 persen 99 tahu bahwasanya suara Pak Yuni hmm. itu bagus. Ha, itu namun hal yang mengejutkan tiba-tiba dia muncul di channel YouTube dengan uh, sosok peran yang bernama Pak nah, Jubaidah iya. atau Mak beda Itu kok bisa gitu. Coba dijelaskan kok, Bedak dulu Iya, itu awalnya gini uh, ada satu channel YouTube hmm. yang hmm. memang apa? menayangkan kayak apa namanya? serial dia, film serial. Iya, serial itu uh, mereka sudah lama sih buat itu dan pada waktu itu mereka mencari peran gitu mencari pemain lah oh. mencari pemain dan kebetulan ada kawan juga yang jumpa lah gitu oh. kan so, Didi. Didi. salah satu pemainnya oh. itu temen juga gitu oh. jadi, jadi mpok, ditawarkan oh kok ditawarkan ya ditawarin mau enggak gitu dengan kan dengan sistem testing nggak sih nggak langsung diterima langsung aja oh, luar langsung bisa. aja ada casting, casting. langsung yakin oh ini bisa ini mungkin <laughs> nah, berarti bagus tuh rekrutmennya ya namun dari tadi kan kita cerita ini ini ini, ini itu maksudnya ini uh, serial film uh, filmnya itu apa nama channelnya itu uh, waonga official waonga official oh, nama iya. channelnya channel dengan judul filmnya waonga iya film itu menceritakan apa, pok? Itu. itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari sih ada di situ, lewat Ongah itu dia mempunyai dua orang istri oh. dan Mak Jubaedah itu, ke oh. so eh, so Man... itu istri yang ketiga kalau nggak salah ada istri yang ketiga eh, punya tiga orang istri, Mak Jubaedah itu istri yang ketiga betul loh, Ongah Iya, tiga istri, tiga istri pula jadi bini ketiga baik tiga orang itu ya siapa bini petamunya sih, pok? jadi per pertama itu si Berta, Bera -bera. Oh. yang kedua itu siapa? Waktu umpok ikut itu dia udah nge nge <coughs> nge Udah, oh. meninggal ceritanya tuh ceritanya <coughs> ini. Enggak <coughs> sih, dia mungkin lari kali ya? Lari, oh, oh, gitu. gitu Oh baru umpok istri oh, ketiga Baru yang ketiga Mau gitu. pulang kok <coughs> jadi istri ketiga ya? Ya itu dulu ceritanya itu ketemu sama wawangnya itu waktu itu umpok mau bunuh diri itu ceritanya oh. <coughs> Itu ditolongin sama wawangnya itu Oh gitu uh, Terus jadi ke istri sama oh. dia Mungkin dua ini yang mata keranjang Oh, ngai mata keranjang jadi ini cerita tentang seorang pria hmm. parubaya lah kalau ada waknya ya. Jadi yang berbaik hati. Jadi orang ini ceritanya Toki Bosar lah ya, Toki Bosar dia. Iya, dia orang orang terkaya, terkaya. Tiada ada banding tiada oh, tanding. Eh, oh, tiada banding tiada tanding啊 gitu oh, lah ceritanya. Begitu ya. Iya dia punya banyak tanah, punya punya banyak Hata, kontrak, tanah sewa. Tanah tanah sewa yang kontra. Kontra lah namanya. Nah, wantapur, ya. nah, kos komplek hmm. Banyak kontrakannya, Dan dia itu uh, apanya? Style-nya itu pakai sarung di pingin. Di oh, itu dia ininya. Ciri khas Waong itu tadi. Terus iya, iya. pakai baju kuku Ya, pakai baju kuku pakai sarung gitu. Oh, Oke, okay. luar biasa. Bramon yang saya sempat ini ke apa, di subscribe. Hmm. Karena ya karena ada empoknya yang ceritanya bagus. Bagus ya, Pak. Dan saya lihat pun editing empoknya itu keren ya. Apik ya. ya. Pengemasannya pengemasannya ya memang kayak pro lah ya. Iya dan, dan dan kita lihat juga di situ para-para hmm. pemerannya ini kan pakai kok bilang tadi iya, saya dipanggil, diajak terus ya udah main tanpa casting, namun Karakter -karakter. maksimal ya peran-peran yang ditampilkan di situ kayaknya memahami memahami sudah mampu namun yang menjadi pertanyaan kenapa sih sekarang tidak muncul lagi ada sekadar gitu nah itu benar kemarin. kemarin itu kan karena eh, pusat om oh, kemarin tuh ya setelah mau lebaran itu kan break. Oh, break. oh oh oh, oh. ada nah, berhubungan eh, oh, ya, mau lebaran kami puasa tahun kemarin itu masih syuting. Puasa ah, tahun lalu masih syuting, hmm. nah, masih tayang juga lah. Tapi kan mau bulan lebaran tuh break. Lebaran, tuh break. Lebaran, tuh. lebaran juga break. Setelah lebaran juga ada karena ada sesuatu hal itu masih break juga gitu. Jadi agak panjang lah nih breaknya. Oh, sampai udah mau jumpa lagi nih udah jumpa lagi ramadan ya? Iya gitu lah. Belum ada satu konten tuh tidak ada satu pembuatan film pun sepertinya belum ada setelah kok keluar oh Oke. jadi pak Yudi ini pak sudah keluar dari wong ofisial iya, iya oh, begitu okay. alasannya keluar kenapa alasannya itu ya karena sudah punya tangga juga sudah punya anak juga oh. dan karena suami juga lah uh, jadi tidak. kurang bisa bagi waktu tidak, lah ya? Oh. Jadi, jadi waktu main film belum bersuami, belum beranak? oh sudah sih sudah, ya? waktu itu, cuman kemarin tuh masih dikasih izin sama suami tapi setelah datang nah. udah terkenal, oh, iya. gak izin <laughs> sedikit terbentuk, <laughs> Enggak, ini, ini, waktu, jadi ini oh. berhenti jadi mumpung sebelum terkenal gitu Oh <laughs> jadi oh. antisipasi suami itu sebelum terkenal? iya dia, dia, dia, karena sangki sayang sama istri oh, Padahal bisa, ah, kita undang kemarin apa karena kita anggap Pok Yunin udah terkenal gitu ternyata kan? Ternyata belum terkenal ya. Siapa yang kita undang? <tuk> <tapi>, <tuk> ya. Jadi suami itu tim kreatif tim kreatif tolonglah kalau yang diundang di podcast terjalan tuh yang berbobot lah. lah yang udah terkenal minimal jangan nah. setengah <tuk> tenang, <tuk> ya. ini, <tuk> tengah Ini tahu enggak? Tapi Tidak sebenarnya ternyata. Pok Yuni ini terkenal walaupun dia eh uh, waktu habis Koefisial itu setengah terkenal. Ah, oh, gitu. Oh, sosoknya sebagai iya. Jubaida hampir terkenal. Tapi kalau pribadinya sebagai seorang Pak Yuni Naura, sebenarnya Pak Jubaida itu udah udah mulai ini juga. Sih. Udah ada fans kok. Udah ada fans. Yang minta Taffu itu udah ada. Udah. Yes. Dan kemarin ada juga yang nanya. <laughs> mereka memang selalu nonton itu mm -hmm. channel YouTube Aungga oh, kan memang fansnya map beda sih. Oh. jadi sama-sama map beda, map bedah gitu Oh kan? jadi udah melekat map beda gitu. Iya, juga. jadi nanya uh, juga sih kenapa kok sekarang nggak ada lagi muncul oh, gitu. Mungkin mereka sering nonton bareng kalau ada konten baru apa-apa gitu. Iya. Iya. Wah. Jadi berarti sudah sampai segitu. Se sejauh itu ada fans tersendirinya sudah tapi cuman itu, masih itu masih tadi cuma uh, sangat disayangkan karena memang Suami juga udah ngasih izin mm. ya, yeah. kan? untuk yeah. kesibukan yang lainnya untuk perusahaan oh. juga, jadi ya sudahlah Rido gitu Rido kan. Suami ya, itu perlu lupa memang hmm. yang nah, Allah, Allah, itu, itu Ridonya, Ridho yeah. suami itu Rido Allah, benar, kan. Benar, benar, benar. Jadi uh, seorang Pak Yuni yeah. Naura uh, mengundurkan diri dari waong afisial sebagai hmm. Jubaida. Yeah. Namun karena Pak Yuni juga keluar. Sampai saat ini juga belum keluar juga serialnya Wa enggak, berarti memang mereka stagnan ya, karena kehilangan sosok Jubaida, Jubaida ya, Jubaida, Jubaida ya. Apakah mungkin seperti itu? E, iya bener uh, Kalau itunya nggak tahu sih, cuman memang mm -hmm. yang Pok lihat sendiri kan, pok kadang suka ini uh, di Youtube kan Stalking, Stalking. Ya, belum ada Belum uh, ada konten Tapi kita kalau sekarang ini ya, uh. kemarin ada beberapa bulan yang lalu, pok tengok belum ada sih uh. Tapi kalau sekarang ini nggak tahu juga uh. gitu. Emang ya. nggak di-subscribe? subscribe tapi subscribe. memang belum ada ini belum sih. ada ya notifikasi, notifikasi. Oh, oh mulung, belum tim -tim, uh, Iyi, wak mungkin belum kan tim-tim yang lagi sibuk juga memang kemarin itu kendalanya juga ada juga sih kendala beberapa kendala di, mm -hmm. di apa itu kan nanti uh, pemain sudah ngumpul kameramennya nggak ada Oh nah, terkendala -ter -ter juga di tim kreatifnya kan mm -hmm. pembuatan skripnya juga kadang oh. terkendala juga di situ sih oh, gitu oh, jadi oh. Okay, terkesan ini ya mungkin ya apa namanya? uang officialnya terkesan mungkin ini ya. Apa namanya? Kurang terorganizer. Bu, bu gitu. uh, buka rasanya <laughs> sebenarnya nggak mau ke situnya sih. Jadi uh, apa nih? Mau syuting tuh ya dadakan ya? Situ awal syuting uh, Sebenarnya gitu. enggak sih uh, kami kan punya grup WA. Hmm. Gitu. Hmm. Nah. Memang sudah diatur jadwal, oh, iya, tapi waktunya Ma, waktunya enggak iya. match gitu enggak Iya gak, itu. Gak kadang nanti yang ini bisa, yang ini enggak. Oh, karena memang kesibukan masing-masing itu. Jadi enggak tapi kalau keahliannya itu? punya semua ya, Dan ya baik, masing -masing itu editing, baik itu oh, editing, iya. baik itu penulis, baik itu pemerannya hmm, udah kompleks bu ya? ya Udah klop gitu ya, tapi waktunya ya uh, Setelah nanti, misalnya ini syuting nih udah selesai uh, uh, uh, uh, uh. syuting, uh, editornya yang karena dia agak punya lama. kesibukan gitu ya, kan iya, agak iya. lama tayang oh. gitu Jadi sebenarnya sih masing-masing memaklumi, cuman kan ya itu tadilah karena masing-masing punya kesibukan oh. Jadinya kurang tepat. Apa, Uh, manajemennya podcast terjalanan kenapa itu pak? gak perlu editing, gak perlu kameramen cukup kita berdua, kita yang ngerodes, kita yang ngedit, kita yang apa akhirnya kontennya gitu ya? gimana, ya? gimana <laughs> pak? podcast gimana Gembel podcast? kita ayo alamak telepon dari apa ini? dari rumah <laughs> Enak, uh, pak jadi bukan karena kita pelin gak mau bukan. bayar kru Pak, ya bukan tapi belum mampu bayar kru <laughs> <laughs> jadi kok Yuni ya. kembali lagi ya kan, Bung Emil ya. eh uh, untuk wawong efisien ini kan sebenarnya memberi angin suasana baru di kota tebing tinggi bener-bener khususnya ya. untuk perfilman lah ya oh, oh, oh. atau seni peran seni peran atau konten kreator lah ya Iya karena di Tebing Tinggi ini kan sunyi uh, industri kreatif Industri kreatif uh, Atau seni peran ini ya nah. contohnya mungkin Lagi anak-anak ya. muda gitu kan Bener hmm. Mungkin muncul ya pun Seperti kayak di Binjai adanya Muhammad Arief ya, Mak Biti Ma, Ma Baru Warintil, Warintil ya Itu orang-orang sana semua tuh kreatif oh. ya gitu. Banyak konten kreator dari Binjai itu Ini kan uh, Sumatera Utara gitu bener, kan lagi di, lagi di apa ini lagi keren-kerennya ini Untuk nah. seni peran yang kalau, kalau dulu notabinenya kita seni tarik suara bener-bener dia bener, ada diakui, imbang tuh ada imbang bener ya kalau acara-acara audisi nyanyi itu kalau udah orang Medan ah udah nyerah masuklah itu, rumah itu rumah udah rumah udah, rumah udah, rumah udah rumah kalau nggak juara 123 123 gitulah yeah. ya namun nggak no, pernah mau ikut audisi gitu. karena udah jelas menang ya iya takut menang takut, takut menang Oso. takut menang nanti tuh. dilarang nyanyi ah, makanya udah main di kampung-kampung aja ada koro-koro di tetangga masuk gitu ya boh pas Lalu yeah. di seni peran tadi memberi angin yang sangat berwarna atau angin bener, yang baik bener, untuk bener. kota tebing tinggi ya kan uh, Walaupun mungkin waonga ini mungkin bukan, ya mungkin ya dikoreksi kalau salah, mungkin bukan pertama uh -huh. uh, Namun bisa dikatakan apik, baik, bener, uh, bener, uh, bener. gak keren ya. gitu ya Bener, benar benar. Namun tadilah ya kendala itu tadi yang udah mbok sebutkan ya Iya yeah. uh, Apakah ini dia? Ya, gak ada formula yang memang untuk mempertahankan sebuah se, apa ini ya? Sebuah apa nih tadi? Perkumpulan atau wadah Atau awalnya, official yang udah keren ini apa? Gak bisa dipertahankan atau ya. bagaimana biar iya. tetap berjalan gitu ya? Apakah pernah dievaluasi atau istilahnya diskusi lah? Begitu untuk mencari jalan keluar hmm. terhadap itu waktu sering, itu, sering briefing gitu oh. kan? Uh, tapi ya, itu tadilah apa namanya ya. memang udah terbentur ya Pak masalah sudah waktu tradisi, ya ah, di waktu juga tuh sering tuh kadang memang hmm. enggak apanya di situ sih konsistennya di, di waktu tadi hmm. nanti kadang pemain misalnya lempok lah ya kan udah datang hadir tepat waktu on time yang lainnya nanti oh. satu jam sudah awak nunggu situ satu jam baru pada datang hmm. kita kan waktu juga dikejar kan nah, apalagi ibu-ibu dan... ini kan ya perlu di rumah itu masih banyak lagi yang mau e. diurusin e. jadi enggak oh. mesti harus nungguin itu aja, nanti yang satu dateng, yang satu belum dateng. Bener. apalagi seni peran ya Nah, itu banyak iya. salahnya Tadi ya. Tapi kan, kan pok maaf, saya tanya, kalau masalah itu kan berarti kan, itu kan tanggung jawab bersama, pok Iya ya. sih. Nah, itu, eh, ofisial itu dibangun atas rasa kebersamaan, atau ada yang manajemen ini sih, pok Gitu, kok po. artinya kan, kalau ada yang manajemenin, berarti setiap kru atau setiap pemeran di situ kan ada kos, ada... Uh, apanya lah bisa dibilang upaya-upaya gitu ini Atau pendapatan lah ya Aha, jadi Oh sejauh bu? ini sih belum ada sih uh, itu berarti ya. itu dibangun atas dasar ya, kebersamaan ya, ya. Karena ya memang kan konten itu sendiri belum menghasilkan apa-apa walaupun subscribernya itu udah mencapai cuman dia hmm, untuk ke apa sendiri waktu ya wak uh, ini jam tayang-jam ah, tayang itu belum belum dapet, hmm. gitu. tapi kayaknya sedikit lagi, tuh ya. Iya, um, kalau kita perhatikan iya konten-kontennya, banyak iya, kalau uh. pun iya juga. Cuman tuh tadi mungkin kurang apa hmm. ya? Eh, uh, kurang kompak aja lah gitu. Hmm. Oh, oh, kurang kompak. Intinya ibaratnya kurang berkomitmen ya. Iya, uh, komitmen mungkin ya. karena mung belum ada hasilnya tadi. Itu kali ya. Oh, <laughs> podcaster terjalan jalan, ada hasilnya belum, Pak? <laughs> Porter perjalanan sebaik tampil itu langsung masuk iklan, sponsor oh, iklan. Iya, eh, bener. Ini buktinya baju. <laughs> baju. Iya, iya, iya. Baju. Sampai dibilang kita beli, beli apa? Beli akun. Beli akun, palang gak... yang menjual atau Palang kita kepis-pis. Oh, dah. Ah, <laughs> <laughs> terbongkar rahasia kami. <laughs> Tari dukun ya. <laughs> ah, jadi dukun, piece -piece. youtuber udah bisa masuk praktek perdukunan ternyata. Walaupun banyak, para dukun sekarang bangun channel YouTube. Iya, kayak apa? Nangkapin hantu, hantu. nyari nyari hantu, nyari nyari hantu, hantu kok dicari-cari, kurang kerjaan. Namun, Pak Yuni, mungkin ya coba tips lah ya. Mungkin karena ini sekarang saya lihat banyak, eh, anak-anak muda di tebing tinggi atau warga tebing tinggi ini mulai masuk ke... YouTube, mm -hmm. Wah, apalagi di sini, peran nih, mulai banyak nih ya. Kayak mm -hmm. kemarin kita lihat channel anak kampung, ya, iya, bener, benar Kita ah. Jadi, mungkin dari seorang yuninaurah yang memerankan mak jubeida dan pernah tergabung di waong official, kira-kira mm. tipsnya untuk para-para atau penggiat seni, peran ajalah katakan, mm. atau peng youtubers benar. ini, kira-kira apa agar tetap bisa mempertahankan sebuah komitmen atau kelayakan untuk teman-teman yang mungkin ah. mau membangun atau lagi sedang membangun cuman. ini ah, ah. mungkin kan kendalanya itu juga itu waktu, juga waktu terbentur Iya ah. itu tadi memang kok tengok sih di tebing tinggi ini banyak ya <coughs> yang mm -hmm. berbakat di situ buat mm -hmm. tengok anak-anak muda milenial itu mm -hmm. ya tipsnya apa ya komit aja lah komit gitu mm. kan tepat uh, waktu yang penting komit Tanggung jangan jawab jangan mencelah mencelah lah di oh, oh, disiplin lah ya ah, disiplin jangan ini hari oke okay, tahu-tahu dua jam kemudian bilang enggak oh, gitu kan. itu ya kan tentunya kan mencelah kalau bahasa apa eropanya itu iya ya, oh, mencela oh, mencelah <laughs> kenapa Indonesia butuh anak muda itu iya, sa komit lah. salah satunya komitmen kalau dia mencintai waktu. apa yang dia buat berarti dia kan bisa komit di sini nah pak gitu. kalau dia mencintai apapun yang dia buat hmm. seharusnya dia punya komitmen di sini iya. pak Yunina Oh, right. oh itu coach-nya Pok Yuni ya. Yeah. Bila mencintai yeah. apapun dia, dia harus merasa punya memiliki kan. Oh. Kalau sudah mencintai dia kan merasa memiliki. Oh, ya. iya. dia harus ya dia merasa bertanggung jawab iyalah. kan iyalah. gitu. Iyalah. Jadi kalau sudah bertanggung jawab itu kan sudah mencakup semuanya itu. Dari bukan waktu disiplin kan? Bukan hasilnya yang hmm. di apa dikejar di, di ya Pak Tapi prosesnya. Prosesnya. Ya, Semua oh. itu kan butuh proses baru nah, ada benerah, hasil benerah, kan benerah. gitu. Lalu jikalau ada uh, sebuah tim lagi di luar waong official mungkin yang mengajak lagi dalam seni peran. Kira-kira Yuninya mau nggak lagi? Hmm, hmm, hmm. Eh itu kembali lagi kita izin dulu sama suami. Pertama ya. ya. Misalnya nih kan ini kan mungkin uh, waongah kan belum masuk iklan tadi ya. Ya benar. Nah, misalnya podcast terjalanan ngajak mpok Yuni nonton film. Uh, uh, Ada niat ya? atau mau film uh. dewasa? <laughs> mau mau ngajak film dewasa atau kayak mana? Ya maksudnya film untuk kalangan dewasa loh. Kok kenapa ini? Film untuk kalangan, kalangan dewasa. dewasa. ya Maksudnya bukan Iyi. film karton ya. Bukan. Oh, film yang mungkin untuk kemasannya itu lebih dewasa. Nah, itu. Gimana 18, Masih kena 18+. 18 plus. Plus. Tetap 18+. Kok <laughs> oh, enggak bukan film dewasa kemarin ya, Pak? dia ke semua kalangan oh semua ini oh ini mungkin ini pak gimana ini? pak salah uh, konten uh, di youtube itu apakah konten Anda bisa ditonton untuk anak-anak hmm. tidak ya Apakah, sendiri. Uh, konten Anda ditonton Oh semua kalangan ya, tidak. ya, ya ada ya, batasan ya, ya. umurnya <laughs> kan iya ya oke ya. oke okay, benar-benar okay. benar-benar saya ya, ya, ya iya ter tadi terjebak kita liar pikiran tren. saya tadi liar ah, rupanya cuma terjebak. oh sini doang iya. Victor oh, <laughs> iya, iya, iya. apa tadi tawarannya Ya, jika kalau ada yang hmm. mengajak lagi untuk ik, uh, tergabunglah dalam eee. film lagi atau seni perang, kira-kira Pak Yuninya itu mau enggak Tergantung. Pertama tadi izin suami ya. ya. Kedua berapa persen vinnya? Oh, <laughs> uh, kan terjawab kan ternyata. Ah, uh, enggak, enggak. Jadi pekaranya bukan hanya suami. Kan pekaro suami. Suami, awak enggak berapa persen? enggak kan tuan takut? Iya. Ah ini eh, ya. nanti pikir orangnya cecek loh ah, <laughs> kalau podcast terjalan nanti tak sanggup lah pula <laughs> ah, ini aja baju pun diendorse -endorse, dibolekan tapi dibolikan, gini juga nah. itu tadi lah kembali pertama ke izin suami kedua hmm. memang hmm, kalau keinginan tuh masih ada sih Oh keinginan untuk yang apa ke channel-channel YouTube ini masih ada hmm. ya lihatlah apa yang ininya kan kontennya apa kontennya apa, ya? apa oh. gitu Oh, konsepnya apa gitu? Karena bakat diri itu nggak bisa ditahan-tahan, iya, ya, sebenarnya iya. ya. Hmm. Karena bakat itu kan memang udah bawaan kan. Oh, iya, benar-benar. Benar. Terkadang itu kan udah menjadi hobi dan hiburan hmm. bagi diri sendiri ya, bu. Iya, iya. Namun memang tidak bisa dihindarin segala sesuatu itu memerlukan materi ya untuk pendukung. Iya, ya. Betul, uh. Jadi memang konsepnya wong kemarin tuh. Apakah ada seseorang yang memanajemen atau memanajari, atau mohon maafnya, ceritanya memodalin atau memang tim yang di situ itu bergotong royong, atau bersama-sama? Ayolah, kita bangun ya, mungkin ya kita ya kita namanya ya. youtuber pemula lah ya sangat peralatan inilah gitu Eh, kan? kita nih iuran berdua gitu hmm. kan ya walaupun awalnya cuman mampu beli kabel aja kami ini ternyata di banyak yang model ini ya? ah dilihat orang kok sedih kali lah modalnya iya, kan? kalian... modelnya kabel muka, memang menyedihkan ya Menyudikan. Menyudikan. apa ya apa wajah-wajah gitu. orang minta di Santunia ya. Ah, iya, benar-benar iya. <laughs> iya, bener Bu. Ini bener. jadi curhat nih karena doa Jadi modal kita cuman kabel, Bu. Iya. Jadi, Oh, iya. oh ini. Sama, ini sebatang lehernya aja nih. Iya, iya Punya pita suara. <laughs> lah. Pita suara. Kok jadi pelan yang curhat ya? Iya. <laughs> <laughs> <laughs> ya, maksudnya itu tadi kembali gitu loh. Iya, ini iya. mau memot saling memotivasi kita, iya. Bu. Oh, oh. Ya, sama-sama. itu memang mm -hmm. uh, atas kerja lah Mm, mm, mm. Ada iuran, gitu. Oh, iurannya sekian sali, seminggu Oh, kita saat. gak ada iuran ya, pak? Kita gak ada. Dan lagi kan, saya bilang, uh, aku, aku aku nggak mau peduli mau itu eh. di subscribe, mau iya. di view, mau ditonton. Iya. Ada enggaknya duit di YouTube? Iya. Yang penting iklannya ada aja. Ini. Yang penting iklannya ada. <laughs> jadi biar kelihatan keren. Ya iurannya itu memang untuk inilah, untuk Perlengkapan alat apa? Oh, akomodasi. Benar, benar, iya, benar, nah, itu benar. dia sih. Ya dari kita untuk kita lah itu I, kan, nggak iya. iya. ada di. Itu juga salah satu untuk membangun. Komitmen sih sebenarnya hmm. kan. Uh, jadi apakah Waktu berjalan tuh Belum ada yang Produk yang Minta di endorse Atau iklan hmm. Endorse kemarin Cuman uh, kuliner aja sih uh, Udah ada berarti kan Udah udah oh. Kuliner sama Apa uh, Toko baju hmm. Oh ya uh. ada syuting Di toko baju ya, ya. Hmm. Uh -huh. oh, Sampai orang ini Bisa mengamas Epic Oh ada iklan uh, Ada sponsornya Dari toko baju Ini buat filmnya atau baju pak itu ya. saya lihat juga ada kafe-kafe pernah ya, endorse itu. Nah, kan? Banyak hmm. pak endorse banyak. Apa? Banyak. Usaha, apa bung? Hmm, hmm. Ya saya kira hanya kita bung yang banyak endorse di tebing ini Emang ya, kayaknya? Ternyata Sambur. sudah ada yang senior kita udah banyak di endorse kan? Tapi uh, sebenarnya miris ya lihatnya uh, pak ong official wongah dulu gitu hmm. kan Oh yang udah banyak endorse, udah banyak masyarakat tebing iya. tinggi mengetahui udah pernah ada fansnya juga kok bisa sampai seperti sekarang ini gitu kan ya mungkin harapan Pak Yuni Naura lah mungkin kan iya sebagai ya? uh, uh, mantan <coughs> atau apa disebutnya nih Bung sebenarnya kan sih uh, eh tapi saya belum dengar jawaban dari Pak Yuni, apakah memang sudah keluar, kan kemarin katanya break ya, break ya Iya, iya. Uh, uh, uh. jadi kan gini, setelah break, ada beberapa bulan break, nah hmm. itu, itu mau, mau, mau syuting lagi Oh, nah, Mau udah habis lah. lebaran lah ya Iya, mau membicarakan itu lagi lah, untuk lanjutannya gimana hmm, hmm, hmm. Tapi sebelum briefing, memang Pak udah Uh, ngomong duluan lah gitu oh. izin kebetulan izin, ke, izin ke tadi ke ya waongannya langsung ya pemeran waongnya oh, oh. langsung dia sebagai istilahnya pimpinan lah di sini ya. jadi empok izin, nah, yeah. kan. izin sama dia dulu sama leadernya kan empok izin sama dia dulu empok izin keluar hmm. karena memang sesuatu hal dan empok hmm. juga izin setelah izin sama dia empok izin ke di grup hmm. di grup mpok, uh, yeah. setelah itu kok yeah. keluar memang mau fokus grup. masa aja lah empok ya ya enggak juga <laughs> nyanyi Oh nyanyi jadi <laughs> itu tadi Pak um, Pak Bunda bilang bahwasanya persennya diwa ongah tadi ya? itu pimpinan Oh bukan leader bukan pemimpin beda pimpinan kalau diikutin karena ada gaji makanya tim mau mendengar arahan oh, kalau pemimpin oh. atau leader dia diikuti kenapa visi dan misi oh. ah, benar -benar. itu beda visioner dia. ya dia. visioner makanya kalau kita jadi seorang pemimpin hmm. atau Uh, leader oh. harus kita tahu kita pimpinan atau pemimpin yeah. uh, kalau nggak ada duitnya jangan sok-sok jadi pimpinan jadi oh. leader Eh nah, begitu pula aku rasa podcaster jalanan ini. Tak nah, ada siapa pemimpinnya. Kocang ya, kan? Kocang saja Kadang dua-dua pemimpin, kadang dua-dua anggota. Uh, uh, oh. udah. Uh, uh, uh, apa kita podcast? Uh, uh. Iyalah tarik itu minum kopi <laughs> dulu. Minum di situ Iyo. anak buah, di situ bos lah ya. Iya, makanya kocang-kocang. Makanya kita dulu komitmen di, di podcaster komitmen dengan kenapa dengan kami tetap istiqoma menjadi pengangguran. Iya. Iya, iya, istiqoma pengangguran istiqoma ya. Uh, Oh, istikob ayo ma ma ma ma hmm. karena, karena hobi kami itu pok apa pekerjaan kami itu ngopi. Iya. Cari duit itu cuman hobi kok. Iya iya, iya iya. Main jarang-jarang ada yang seperti ini. Main. Iya, kami itu <laughs> <tujuan, nih>, ngopi. <laughs> iya. <gupi> nah, jadi pokoknya ngopi-ngopi di mana bukan sampai hmm. mau dikerjakan nah. eh cari duit. Cari duit di mana enggak? Tetaplah ngopi dia. Tetap dipertahankan. Bung, di mana Bung? Eh ngopi mana kita nyari Biasa kan. Enggak bingung enggak mikir enggak nah. apa gitu bayarnya pakai apa. Oh, uh. Yang penting ngopi gitu. Iya. kok oh, uh, uh. Dan daerahnya memang kafe-kafe terbaik di sini. Iya. Nggak, berani nyuruh, kok di berani kita utangin <laughs> mungkin, ya. nyuruh, nyuruh kami datang untuk ngopi aja gitu, uh. Udah terkenal apa muka muka takut sial ya. orang itu. Uh, luar biasa itu. Mungkin mungkin eh hmm. uh, lawa official ini bisa meniru kami hmm. untuk mereka komitmen untuk, untuk menganggur <laughs> agar tetap fokus dan loyal di Pawang official wow, okay. nah. jadi waktunya enggak terbentuk iya. nah, solusi dari kita podcaster tim iya Team jalanan itu sipo iya. kita komit untuk menganggur iya. jadi kita fokus sama podcaster jadi kepada youtuber-youtuber pemula kalau yeah. kalian mau YouTube cepet naik yeah. terkenal Is, uh, Menganggurlah. menganggur lah istiqomal akan menganggur iya, Komitmen, iya. <laughs> jadi fokusnya ke situ aja iya. ya fokusnya ke channel YouTube jangan kalian ya bekerja tapi sok-sokan jadi apa uh, ayo menganggur kecuali kalau kalian artis uh, ya jadi youtuber ya uh, dari artisnya nggak membangun malah membangun nggak malah membangun kalau kalian bukan viral. artis uh. nganggur dulu baru jadi youtuber iya. <laughs> jangan lupa minum kopi Iya, di, di waktu Karena nganggur aja gak bisa modal, Wah Iya, hmm. jangan lupa ngopi Empok kan gak suka kopi, makanya channel Enggak hmm. hmm. ini. ini Ini juga, Empok, mau belajar juga ini Iya, Jadi karena ya, kopi itu bisa menambah Inspirasi, hmm. Iya. Yang ya, dibutuhkan ya. otak ini Inspirasi, bukan halusinasi Karena, Empok, selama ini memang hobi makan sih, sebenarnya Makan nah, nah, ya. tidur, kalau ah. habis makan tidur Kalau kita oh, nganggur, hobi memang minum kopi Wah, inspirasi lancar Mungkin, uh... 95% penduduk tebing tinggi tahu kalau kelompok ini Hai pengen makan. Oh, makan ketua pbm ya? apa pbm itu pasukan berani makan oh. <laughs> jadi itu dah. tapi ya mungkin ya. saya mewakilin ya saya karena saya subscribernya channel Woonga, hmm. saya masih mengharapkan wong itu kembali lagi berkarya Iya bener dengan ya pastinya kalau dia dengan formatnya nya yang lama gitu. Mm. Ada ma, bedanya. Mm. Ada ya pasti orangnya juga mm. sebagai pemeran utama Berta ya. Mm. Uh, baru ada yang yang gemuk-gemuk itu yang agak lunak tulangnya. Iya, oh, <laughs> ya, si Obi, Obi. Oh uh, ada si Obi dia. Uh, itu ada si Contil juga. Contil. contil. Oh iya Contil enggak uh, apa, Contil. Ada Wakonden. Wakonden. Iya. <laughs> <laughs> Lupa sampai lupa, padahal itu orang-orangnya kenal semua itu. Konden, iya. uh. uh, ya kami berharap mungkinnya agar tetap... apa namanya... Kembalilah lagi ya, hmm. Ke, uh, karena kejalan yang benar, jalan yang benar. Oh, oh, satu lagi pertanyaan hmm. yang mungkin hmm. saya lupa. Ini kan Kontennya baik, ini Kalau ya, saya lah sebagai warga kota Tebing Tinggi, ini bangga nih ya. Uy, hmm. Keren ini ada seperti ini. Kira-kira dari pemerintah kota Tebing Tinggi ada dukungan. Enggak, tuh Iya, official. kenapa bener benar Pak? Kenapa baik? Be karena konten uang official ini, dia sedikit banyak mengangkat budaya dari bahasanya. pak di situ kan bahasa tebing tingginya, Melayu ya, ya. Uh, budaya, budaya tebing tinggi itu kan kita yeah. sebut lah kan. Biasanya, biasanya ini biasanya kalau Sumatera Utara hmm. identiknya mengangkat uh, budaya Batak kayak uh, dari uh, ini, dari ya. Kalau ini, kalau ini, dari segi Melayunya ya, timur, timur, ya. kan, ya. uh, hmm. Terus? dia menceritakan tadi seperti yang dibilang po menceritakan kehidupan sehari-hari mungkin itulah eh, kehidupan sehari-hari orang Sumatera kan gitu ya, Sumatera dari, Utara dari, ya dari suku Melayunya hmm. ya ya nah, itu kembali tadi kebanyakan teman-temanku Arif Iya ayo, makanya melebar-melebar kan? dulu biar fokus di bingung iya Oh hmm. gimana po? pemko nya gimana pemerintah lah eh jadi jauh aja kok. Sejauh jauh yang Pak jalani <laughs> uh, selama berperan sebagai mak beda itu sih belum ada sih enggak pernah dilirik atau diundang belum hmm. belum, uh, belum kalian tak minta iya boleh minta aja baik-baik ya, isi bahasa tak mau eh, isi. Iya. iya mana pula bapak itu tahu apa yang kalian undang? Oh. Oh. coba kalian datang bagus-bagus uh, Pak dukung lah kami didukung itu Dukung antanya dibulikan uh. kamera ah. Gaji kalian per bulan yang main film-film, ya, kalau bapak itu ya belum binaku. ada sih kemarin belum ada. Kalau untuk anak situ. muda yang kreatif, kreatif dukung, ba. dukung, hmm. katanya dukung. Gitu, bapak seorang gitu. bapak itu gitu, kalau lihat anaknya kreatif, Oh gitu ya. mau dukung, support. Tapi kita juga belum ada didukung. Ah, ya bapak tak meres. Nah, Oke, okay. kalian dua kemari dulu masih ke kantor. Iya. Ah, punya ondak di artikelin. Iya. Oh, oh ngapain? Kamu kok asik bercakap. Oh. Ada baju oranye kalian udah ah. ada pak ini. <laughs> udah ada. Budak-budak <laughs> eh. di rumah udah ada bajunya bolu. Oh nilai sendiri katanya. <laughs> oh. Jadi itu dia. Ber um. Berarti sikap pemerintah setempat belum ini ya? Apa namanya belum merespon atau ya? ibaratnya mengapresiasi. Iya, mungkin mereka tahu. Udah ada subscribe? udah ada subscribe belum? Komen-komen, like-like, uh, share belum? Kalau like sama subscribe-nya enggak tahu Ya kan untuk support komen... itu kan enggak mesti Uh, materi pak ya tapi kan, ngomong Misalnya, ayo support di waru-waru kan akun resmi ya mbak. makanya Dicara makanya gini, bagaimana kejelasannya uh, kami nggak tahu siapa yang subscribe mm. terus mm. karena memang akun itu dipegang sama satu orang Oh Tuh. Nah, satu orangnya itu apa nggak bisa ditanyaki perkembangannya bagaimana atau bagaimana iya mm. selalu sih kami tanya memang masalah berapa subscribe terus uh, jam tayang mm. itu aja sih yang ditanya mm. gitu jadi selama ini dari disitu belum ada lah mungkin uh, belum belum belum nyampe lah atau belum ada diapresiasi ya belum, belum setau mpok nih ya ini maaf mm. kalau mm. salah juga kan setau mpok sih selama mpok main di situ belum yeah. ada mpok. maaf juga kalau salah ya berarti udah tahu mpok <laughs> yeah. ya ini kan setau mpok, mpok, mpok, berarti mpok udah tahu mm. tapi entah kalau ini iya ya. ya namanya setau Iya, yeah, udah mm. oke okay, jadi <laughs> ya mungkin memang Kendala-kendala di iya. tabbing itu ya ah, di kendala di, di Tapi itu. kalau bagi anak muda pak yang kreatif Yang memang mau bangkit Jangan berpangku tangan pak Emang dia mau dari mana bangkit? Ya artinya kalau memang kita yakin dengan kemampuan kita Emang kita, kita lagi terpuruk terpuru, kok harus bangkit? Iya maksudnya kalau kita memang kreatif hmm. Kita harus kejar apa yang menjadi mimpi kita iya. Tanpa berpangku tangan ke oh, orang lain Itu quote dari bung Irfan ya Uh, kalau kita mau kreatif dan mau berhasil jangan berpangku tangan oleh orang lain, betul. Ya marah lah Pak kalau kita pangku tangan pakai tangan orang lain. Iya. Nah itu. Masa saya mau. Gini, bapak, gini. Ya, ya pasti marah bapak, apalagi yang nyampok ya, saya dipukuli suaminya. Nah ya itu kok ya juga oh, salah. Ya salah, jangan ikutin. Kutnya itu ya memang memang yang menginspirasi lah, hmm. jangan yang. Memang biasa aja gitu loh uh, Jadi kita gantilah quote itu kok Misalnya kalau memang uh. Kalau punya sesuatu itu Bagilah sama teman-teman Quote itu, itu seperti uh. Tebing tinggi si kota lemang nah, Itu quote Itu hmm. hanya apa apa, apa? semboyan. <laughs> Tanda tanya itu ada Itu oh. di konten perjalanan <laughs> Tebing tinggi si kota lemang Hanya uh, Apa Lupa itu uh, siapa? Hanya wacana itu? Oh iya, okay. gimana gimana seorang Pak Yuni juga penggiat oh, Warga asli tebing tinggi dan hanya penggiat jargon, budaya bang, uh, hanya, hanya jargon Menanggapin tebing tinggi si kota Lemang uh -uh. Apakah apanya masih ya? pantas disematkan? <coughs> iya, apakah hanya jargon? Iya itu tadi, mungkin hanya cuma jargon aja itu ya Hanya jargon oh. Hanya jargon aja uh, Karena memang nggak ada Apanya itu enggak ada uh, Apa namanya identiknya. Identiknya ya? Ah, ya. Ya, identik sama benar-benar Jargon itu tadi hmm. gitu. Makanya aku. Buat kayak sesuatu oh. yang memang berhubungan sama jargon itu tadi atau buat lomba, buat lemang atau buat apa tuh? Eh apa sih namanya? Rekor muri. Ah, buat rekor muri. Udah, udah pernah. Udah, udah, udah, udah pernah. Lemang. pernah oh, ya? Oh, iya. Pernah. Kayak oh, oh, iya. nah, kemarin Misalnya. maksudnya kan waktu Ramadan kan kita harapkan <laughs> Ada pasar Ramadan yang hmm. menyediakan lemak untuk ya, ya, buka puasa menarik. Tapi mungkin karena kok lagi corona. Terus kita harapkan corona, corona aja jadi masa kita nggak nah, nggak inov... berkembang sih inovasi kita. Inovasi dari Lemang itu bisa dipasarkan di luar oh, oh. daerah. Hmm. Kan bukan berarti harus juga ya oke okay lah kalau misalnya merasa pasar mm. langsung offline itu dilarang. Mm -hmm. Kan tebing tinggi terkenal dengan pasar online ya, Pak? Iya, benar. Oh, oh. Tapi yang mudah-mudahan bapak-bapak itu Mendengar bapak ya? Jadi setelah Iyi, corona, karena ini akan Banyak dikuat. anak tebing tinggi ini yang merantau keluar Masa mm. dia gara-gara mau makan lambang aja harus Beli tiket Mahal-mahal mm. mm. balik ke kampung ya Bener, iya. jadi itu dia, Pak, mm. ah, masalahnya Tapi kalau seandainya kemarin Kalian sudah terkenal nasional dan memang karya kalian oke okay. Emang mungkin bisa tebing kalah, tinggi dikatakan kalah, tebing tinggi kota Waonga. Kalau... <laughs> iya. <Dakep. laughs> ah. Kayaknya enggak akan mungkin. Loh seandainya <laughs> kalian bisa mengalahkan pamornya Lemang. Nah, apalagi pamornya Perkes terjalanan. Ah. Kami takut aja nanti tebing tinggi kota Perkes terjalanan. <laughs> <laughs> bisa jadi juga itu ya. Bisa jadi itu ya. Loh ah, kami tunggu lah. Ugan. Ya mungkin di nasional kami yang dikenal Walaupun hakinya kami nggak ada, tapi kami gugat <laughs> Iya, nggak ah, bisa kami nggak mau dilekatkan sama tebing tinggi. tebing tinggi Kami mau nasional Kami nasional, kami nggak mau cukup, e cukup iya. lokal lah e Iya Walaupun kami sering membahas yang lokal Iya e Iya lah Sombong banget ya <laughs> e Iya <iyalah. iyalah. laughs> kami <laughs> eh, Boleh sombong kok kalau ada yang disombongkan Iya, iya. Iya iya iya iya. Ya. Jadi gitu dia ya Pak kita juga berharap bahasanya Lemang itu juga dieksplor mm. lebih ya agar yeah. tetap itu kan budaya asli. Iya yeah. benar. Dan tim dan tebing-tebing ini tetap identik dengan Lemang tadi, hanya yeah. yeah. bukan hanya sekedar jargon aja. Iya yeah. benar. Iya sebenarnya mm. kalau Bapak itu tadi bilang, mm. ayo udah capek kami mengurusin administrasi, mm. kalianlah mm. coba yang manghori. Ma ma nah, kalau misalnya lah Pak. Hmm. apa Bung kalau dipanggil Bapak itulah Bung itu hmm. memangnya bisa yang kau bilang itu kotorapkan bisa nanti kau panggil orangnya Sanggup, yang bung. bisa kita panggil ahlinya betul ini dah betul hey. motan-motan ini motan-motan hey. kalau Bapak cumananya kalian hmm. bilang lomang ini bisa nyampe ke Jakarta ah. tak membusuk tak membasi ah. Ah. Si, ayo Pak kita buat Botul, apalah, ya. apalah Bapak buat APBD anggaran sekian M iya ya ah tinggal bungkus kita kirim itu iya. jangan ya? oh. durian yang dibawa ke kapal terbang oh iya <laughs> meledak nanti melodak kalau lombang ini mulata. tak pada berpikir panjang ya tak, tak melodak itu yang penting jam. mau aja ya mau asal londak oh. betul ya hmm. kalau berasa visioner lah oke okay, okay. yang katanya visioner bapak tuh visioner tunjukkan iya, dong iya karena visioner itu PC dan owner ya, pak, ya? Ah, hmm. gitu pak iya iya iya iya bapak tahu kan pahan bapak siapa Pura-pura paham aja sih, oh, Mbok. Oh, bapak yang tukang lemang bapak itu. Bapak yang tukang lemang iya. itu. Oh, iya, tadi Mbok <laughs> pun ke situ juga ininya. Oh, iya nanti, oh, Bapak mana ya? Iya, mikir yang aneh-aneh. Eh, hmm. bung di rumah juga, jangan aneh-aneh Karena Mbok aneh -aneh memang Mbok jarang mikir. mikir. Jarang mikir. Guasa, apalagi bulan puasa. gua Guasa mikir yang aneh-aneh. Iya, ya, lapar mikir memang. Hmm. Makanya agak-agak ini. Karena jarang untuk berpikir. Otaknya. Iya, eh, iya. manager, tolong itu. Ada yang ngamuk-ngamuk itu tamu. <laughs> Oh oke okay lah Bagi, Kayaknya mm. waktunya juga udah lama iya. wow, Udah 40 menit lebih kita uh, uh, uh, uh. Wow, ber, ber, ber, Bercerita hmm, Dengan kok Yuni Naura oh, Seorang uh, mak beda yang beda. dengan Kreativitasnya dan Dengan wawong official yang, yang memang aktif di dunia seni Seni dan aktivitas sosialnya mm -hmm. Ya kami berharap Kami uh, berharap Walaupun nggak nggak nggak di tempat orang official ya. Pak Yuni juga akan terus berkarya ya. Berkarya. Karena uh, seni peran Pak Yuni, karakter Pak Yuni ini luar biasa dalam bener, bener. seni peran. Kami harapkan juga bener. muncullah Pak Yuni, Pak Yuni e lainnya ya. dan orang kembar waong waong huh? Berarti kembar lah Pak Yuninya? Salah berarti. Uh, kalau uh, akan uh, uh. muncullah yang enggak kembar mak beda-mak beda lainnya beda-mak ya, beda, ya, mak beda itu lainnya itu. berarti udah banyak Bini Wow nggak jadinya <laughs> Ma beda-mak beda lainnya tiga-tiga uh, tiga. lainnya ini bisa tujuh lebih jadi. tujuh ah, udah okelah okay kalau begitu ah, daripada okay. banyak. banyak lebar klien yang kami pasti bosen udah 40 menit Hanya. ya kan? dan bar. luar biasa terima kasih pak ya. ada di podcast terjalanan nah, moga tidak Bosan dan tidak muak dengan kami. Iya, semoga podcast perjalanan juga semakin oke. Okay. Amin, amin, amin. amin, amin. Ah, itu tadi yang apa namanya tawaran untuk ngajak tadi, Mpok bisa pertimbangkan. <laughs> yang mana ini yang mana tadi? Kan seandainya oh. podcast terjalanan mau merekrut Mpok. Oh, kata dia ada dibilang. Oh iya, ada ya. Uh, oh seandainya, oh gini aja lah pok, kalau memang pok yang ngisi podcaster, kami tukang rekam kameranya, tukang lightingnya ah, Gimana ya, berani empo marah-marahin bapak itu <laughs> Nanti dilarang suami lagi, iya. soalnya konten podcaster jalanin ini pok, tahap yang dicakati ah, Nanti cerita-cerita, dakwah, cerita-cerita, apa, uh, suci tangan, cerita-cerita Ujung-ujungnya Bapak itu. Bapak itu cuci tangan. Air habis. Iya, cerita kopi ujung-ujungnya Bapak itu. Kan nempok bilang dipertimbangkan dulu. Oh. Kan belum di-oke kan. E -e, kalau nempok berani nggak Bapak soalnya <laughs> ada aja. Nanti cerita seni ujungnya Bapak itu cerita kopi e -e, ceri juga. E -e, ya, cerita tadi cerita ujungnya Bapak itu juga Bapak ya? itu e -e, juga. E -e. Walaupun nggak tahu siapa Bapak itu. Iya, Jo cerita, cerita, cerita guru yang gak kerja lagi pun ujungnya Bapak, Bapak itu. Hmm. Cerita, kasian kan. cerita yang lebih parah cerita. batu bara pes, punya pesta tapi Bapak itu yang kena. Iyi. Enggak itu kasihan yang jadi Bapak itu ya. Itulah Bapak hmm. itu. Ada mantan narapidana aja udah ini tobat. Udah tobat. Si itu itu. Cici Rait. Bapak hmm. itu juga yang kena. <laughs> Kasihanlah Bapak kasian itu. Apa. Dia tuh kasihan atau memang karena terkenal itu ya. makanya disebut-sebut ya. Bapak itu. Ha -ha. Uh -uh. Bapak itu. Ya, itulah, Bapak. Karena Bapak itu, mm. udahlah. Kalau kayak gitu, Ea. mana tahu Bapak itu mau kemari? silakan kami dengan senang hati. Iya, hmm. uh, duduk di kursi Ea. panas. Ea. Untuk oke, okay. oke. Okay. Bapak itu, terima kasih. Terima kasih, Bapak, Bapak ya, itu. Bapak itu, terima kasih. Terima kasih juga, Bapak itu. Ea. Semoga oke. Okay. Ya, makin visioner, uh -huh. makin ganteng, semangat. semangat. Iya. Eh, kalau punya anak buah yang bandel, uh, suruh iya. Ya. Kalau punya anak buah, suruh kerja, Pak. Suruh kerja, Surah jangan 8? suruh ABS. A apa itu asal bapak senang? <TM -1> <atmosphere> <sensation> Oke, saya <tles> yes. tidak berani berpanjang lebar <T Fallout> kalau ke situ karena ini materinya. Waonga bukan newame. materi apapun. Yang uh -uh, uh -uh. bapak itu <Shutphones> yang penting. Saya Pak uni. Waonga anu, kan dan nah, yang lainnya, kami tunggu. Tetap semangat, silaturahim lah. Kreatif, Ayo anak muda kita. Berjuang bersama-sama bersama membangun sama kota tebing kota tinggi, tebing tinggi ini khususnya dan Indonesia di uh, mata dunia Iya dengan dan kreativitas dan bapak itu dan bapak itu <laughs> lebih visioner lagi <laughs> Oke saya ada eh hey, bintang tamu saya uh -huh. Bung Arief Joydinoto ja, saya Bung Elvan Gamels dan saya Mpok Yuni Naura mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa uh, dari Hi. sirup <_an> Bukan iklan ya, oke. Okay. Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Podcast perjalanan yang penting podcast, iyalah. <laughs>